Waspadai GBPUS di sedang tertahan. Secara umum, bias harian pergerakan GBPUS terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan.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 diterus terus bergerak ke atas dan menembus level 1.36412 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran satu Sekian analisa forex untuk tanggal 29 September tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silahkan hubungi 08 satu dua